Halo, what's up guys? Kembali lagi di channel aku, Lesleko Dan di video kali ini, seperti yang kalian tunggu-tunggu Kita akan membahas kembali terkait aplikasi penghasil cuan Game penghasil cuan yang pastinya lagi buat kalian Nah, sebelum kita melanjutkan ke topik pembahasan Nah, buat... Uh, saya mau menginformasikan kembali bahwa seluruh video game penghasil cuan ataupun aplikasi penghasil cuan di channel ini itu hanya sekedar informasi Dan bukan saran investasi ataupun ajakan buat memainkannya Jadi pastikan kalian untuk your alias do with your own set Pastikan kalian untuk riset sendiri dulu Oke guys kita langsung saja ke topik pembahasannya Nah guys di sini saya baru menemukan nih salah satu aplikasi game yang bisa menghasilkan cuan gitu guys saya sudah lihat beberapa reviewnya di youtube dan di media sosial lainnya itu mendapatkan respon yang positif guys nama aplikasinya itu adalah Crazy work life nah ini aplikasinya tuh seperti ini jadi buat kalian pengguna android kalian bisa cek aja di playstore kalian dan kalian ketik aja Crazy work life dan langsung nampak deh ya nama aplikasi game itu dengan developer boomsoft studio nah ini dia guys nama aplikasi game -nya. Di sini juga ada banyak tampilan game dan juga reviewnya menarik guys Nah sekarang kita mau lanjut dulu ke langsung aja ke aplikasinya guys ya Oke guys ini adalah aplikasinya guys Tampilan awalnya ini terlihat seperti seorang ibu Seorang orang tua yang sedang mengerjakan tugas Dan sepertinya tugasnya ini deadline Jadi sini tuh kita tuh hanya membantu ibu ini supaya kerjaannya ini bisa cepat kelar dengan apa ya, kita akan membantu dengan cara men-tap-tap. Ya, ini sangat gampang, kalian cuma tap-tap aja sehingga ibu ini bisa mengejar, uh, mengerjakan kerjaan deadline-nya dengan tepat waktu. Nah, guys, kita akan mulai aja. Dan nah, disini saya tap. Nah, ketika saya tap, itu ibu ini sedang bekerja, tapi di, seperti yang kalian lihat, di bawah itu ada logo bar yang warna merah. Nah, itu adalah tensi kejenuhan, alias kebosanan. Jadi semakin penuh ibu itu akan semakin bosan dan ibu itu akan butuh istirahat. Jadi kita harus begini ya, kita nggak perlu tap-tap terus menerus sehingga nanti barnya menurun dan kita tap lagi. Tapi kalau kita tap aja seperti ini guys, kita tap aja kita akan coba tap aja nih, ibu ini bakal merasa bosan. Nah kan, ini saya sudah tap-tap aja, ibu ini sampai kecapean gitu ya sampai saya nggak bisa tag lagi jadi gitu ya guys ya. jadi kita tetap uh, tidak terlalu buru-buru gitu ya guys ya dan seperti yang kalian lihat itu di atasnya itu ada level 3 bar nya nah kita itu untuk menyelesaikan tugas ibu ini kita harus mengumpulkan sampai dengan 1,23k untuk memenangkan level 3 ini dan ketika kita tag itu baru itu menambah guys jadi kita harus bisa apa ya sabar-sabar dan kita harus Enjoy the game gitu ya guys ya. Dan untuk mempercepatnya guys, kalian bisa klik aja nih, ini gambar apa ya, roket ini ya. Nah ini roket ini seperti sebuah bantuan. Nah langsung naik kan guys. Itu seperti bantuan apa ya, magic gitu ya. Jadi ketika kita klik kita dapat mengerjakan tugas yang banyak dalam waktu sekaligus gitu ya guys ya. Oke kita lanjut aja guys, kita lanjut tap tap tap tap sampai ibu ini bisa menyelesaikan deadlinenya guys. Aduh ibu ini kecapean, kecapean banget guys jadi buat kalian ini yang lagi nonton video ini buat kalian yang sedang mengerjakan tugas dan deadline yang harus setiap hari ini itu apa yang kalian lakukan guys saya harap kalian harus tetap tenang jangan panik dan kerjakan dengan baik benar fokus juga guys ya take a break Ya, yeah. oke okay guys ternyata ada iklannya juga guys saya kira iklannya ini hanya untuk mendapatkan reward tapi juga bisa tiba-tiba iklan muncul di permainan gitu guys ya tapi karena bisa saya skip Oke okay. kita lanjut lagi tap sampai ibu ini bisa mengerjakan tugasnya dengan selesai oke okay guys dikit lagi guys sedikit lagi ibu ini bisa kelar oke okay, mantap ibu ini sudah kelar dan kita sudah naik ke level 4 gitu guys dan kita naik level kita dapat reward gitu ya kita buka aja reward apa kita nah untuk mendapatkan reward, nah kita juga harus menonton iklan terlebih dahulu, guys, supaya apa ya? Supaya pihak aplikator, pihak developer itu bisa mendapatkan cuan juga, ya guys. Ya. Jadi, jangan kita aja dapat cuan, mereka juga harus dapat cuan. Oke, okay guys. jadi guys aplikasi ini saya buat kalian yang mau mencobanya kalian bisa coba aja karena aplikasi ini tidak ada deposit Aplikasinya ini free 100% gratis jadi kalian hanya memainkan gamenya tap tap tap, tap aja sangat gampang seperti game-game biasa pada umumnya ya guys ya nah ini dia kita akan lihat kita akan dapat apa nah ini kita dapat 6 diamond dan satu roket. Roketnya tadi itu berfungsi untuk mempercepat pekerjaan kita. Dan hari ini dan saya akan melanjutkan untuk mereview apa sih fungsi dari diamond tersebut dan beberapa fitur yang ada di game ini guys. Nah untuk fungsi diamond, kalian bisa klik aja ini di sini. Ya bukan sih. Kalian bisa klik aja yang gambar shop ini, gambar baju ini. Nah di sini itu kita bisa ganti karakter. Bukan hanya ibu-ibu, kita bisa ganti karakter abang-abang, bapak-bapak dan adik-adik. Nah itu kita ketika mengganti karakter kita menggunakan diamond tersebut dan juga kita bisa mengganti latar kita di siang hari kita di malam hari dan kita di taman atau dimanapun di terkaitnya gitu jadi itu itu gunanya diamond jadi untuk membeli beberapa hal supaya game ini tidak terasa bosan dan ketika kita klik ini shop nah ini di shop ini menyediakan beberapa fitur menjual beberapa fitur misalnya ketika kita mau mendapatkan diamond kita harus menonton video sebanyak enam kali per hari Ketika kita mau mendapatkan koin, kita bisa nonton videonya juga, dan ketika mendapatkan roket, kita juga nonton video iklannya, guys. Nah, saya akan coba untuk mendapatkan koinnya, guys, ya, karena dapat koinnya itu sulit, gitu, guys. Jadi, saya akan mencoba mendapatkan koinnya dengan cara nonton iklannya, guys. Oke okay guys, kita sudah dapat 8 koin dan kita kembali aja. Oke, okay, saya akan menerangkan beberapa fitur lainnya. Yang kedua itu fitur lag Draw. Nah, ini fiturnya sudah banyak ya pasti kalian tahu secara fiturnya karena di beberapa game-game atau -game ataupun aplikasi cuan fitur ini selalu ada gitu guys. Fitur ini tuh kalian hanya cukup menonton video dan kalian akan mendapatkan reward yang sudah tersedia di darknya ini gini ya guys ya. Kita lanjut aja. Nah, ini ada fitur upgrade gift. Nah, ini upgrade gift ini seperti apa ya? upgrade ke hadiah kita gitu guys. Dan kita dikasih beberapa misi dan kita nih misinya tuh tinggal tujuh kali lagi draw gitu guys ya. Dan ini adalah login. Nah, ini login karena saya main game itu login jadi saya apa? langsung ada nama saya di guys ya. Dan ini fill the code. Nah, ini kita ketika kita meng teman gitu guys ya karena ketika kita menginvite teman kita tuh mendapatkan koin. Nah koin inilah yang nantinya akan bisa kita tukar untuk menjadikan uang nyata gitu kan ya. Kita tukar melalui saldo dana gitu guys ya. Dan ini juga ada gift. Nah ini adalah sebuah story uh, sebuah riwayat dari apa yang udah kita buka. Tadi kita udah buka sebanyak kali gift gift ini dan riwayatnya sudah ada di sini. Oke okay, guys. Dan ini fitur di bawah ini guys itu salah satu apa ya salah update upgrade skill skill dari ibunya guys ya. Jadi kalau kalian mau upgrade submod level ini kita masuk level satu kita upgrade ke level 2 Nah jadi level 2 submodnya guys. Jadi ketika kita upgrade submod itu dia bisa langsung lebih banyak lagi pekerjaan yang diselesaikan daripada sebelumnya. Dan juga ada fitur speed dan fitur earning jadi kita bisa mendapatkan gain double gitu guys ya, koin coin double gitu guys ya dan banyak fitur menarik lainnya dan ini juga bisa di withdraw tapi ini saya belum terbuka guys mungkin nanti ketika koin kalian yang warna kuning ini sudah banyak itu nanti akan terbuka fitur untuk withdraw dan untuk withdrawnya kalian bisa cek di video itu berisi lainnya karena di situ mereka sudah mereview cara mau withdraw untuk menjadi dana oke okay guys mungkin sekian video saya kali ini. Jika kalian tertarik video seperti ini, kalian jangan lupa, uh, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan buat kalian yang baru bergabung itu kalian bisa cek video-video kita sebelumnya karena video kita tuh memberikan sebuah informasi yang menarik terkait pengejaran sesiuan atau pengejaran sesiuan dan buat kalian pecinta mobile legend kami juga sharing video mobile legendnya. Oke guys, saya saya leslieku sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih guys.